Ya, berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan cinta kamu yang aku lihat di sini, ya. Kayak uh, dia pantang nyerah sih, yang aku lihat ya, pantang menyerah banget. Dan yang aku lihat kayaknya, ketika bersama dengan kamu di sini, dia ngerasa bahagia, yang aku lihat dia ngerasa uh, kesengsaraan itu sirna gitu loh, ketika bertemu dengan kamu, ya. Jadi yang aku lihat makanya dia berjuang gitu berjuang mati-matian supaya bisa mendapatkan kamu karena bisa jadi ya kalau kalau orang lama yang aku lihat di sini dia mencoba untuk bisa membahagiakan kamu gitu loh ya dengan caranya sendiri mungkin gitu kan dengan berbagai cara yang aku lihat di sini kenapa karena kalau dari yang terlihat di kartu ya dia sebetulnya berbagai cara udah dia lakuin gitu untuk bisa uh, dilihat gitu ya untuk uh, istilahnya kayak mencari perhatian gitu ke kamu dan yang aku lihat di sini kayak gagal terus gagal terus gitu kan dan kayak dia sebetulnya capek gitu capek untuk Uh, tetap terus berjuang, mungkin bisa vice versa juga, gitu ya. Bisa kamunya juga seperti itu, tapi di satu sisi dia tahu, gitu loh, bahwa perjuangan ini pasti nggak bakal sia-sia, gitu yang Aku lihat, bukan ini bukan ke arah bucin banget, atau kayak gimana, kayak gimana gitu ya, kayak Ih bodoh banget sih. Kayak gini, kayak gini, dia kan kayak gitu, enggak karena dari hati yang terdalam kamu tahu. Ya, dari hati yang terdalam dia tahu gitu loh bahwa yang dia perjuangkan ini memang benar-benar yang terbaik benar-benar kamu itu adalah sosok yang terbaik gitu loh untuk dia dan dia nggak mau dan dia nggak rela gitu loh untuk bisa melepaskan kamu Yang aku lihat ya jadi makanya dia berjuang gitu loh, berjuang mati-matian gitu loh. Ya, aku lihat. Kalau untuk orang baru di sini, perjuangan itu dilihat dari uh, seberapa besar dia berkomitmen untuk komunikasi terus sama kamu dan selalu ngasih kabar, atau mungkin istilahnya, kayak bener-bener berkomunikasi, bener-bener ada keseriusan gitu, kan dia? berjuang banget, gitu, untuk bisa mencapai tahap tersebut, ya, untuk bisa worth it, gitu, untuk bisa uh, dilihat dan menjadi pertimbangan, gitu loh, ya, sama uh, kamu, gitu, ya aku lihat, jadi benar-benar yang aku lihat di sini perjuangannya hebat banget dan gak pantang menyerah, walaupun yang aku lihat kayak ditolak berkali-kali gitu kan sama kamu atau sama orang tapi menurut dia kalau dia udah cinta yaitu udah konsekuensi sih gitu yang penting kayak kayak orang dagang gitu loh kayak orang nawarin barang kayak gitu ya aku kayak kayak sebutannya tuh kayak sales gitu kan nawar nawarin dan gimana caranya biar barangnya itu laku gitu kan nah kalau dari sisi percintaan ya aku lihat si dia ini kayak menawarkan cinta terus terus terus gitu kan dan gimana caranya ya sosok yang ada di hadapannya dia sosok sosok yang dia cintai itu bisa melihat dan bisa menerima cintanya dia kayak gitu ya aku lihat jadi kayak perjuangannya itu memang hebat banget Yang aku lihat di sini hebat banget super duper hebat banget dan dia berharap ya dia berharap banget bisa Uh, bersama dengan kamu, gitu ya? Aku lihat dan bisa menjadi cinta sejati, gitu ya? Ya, aku lihat dia pengen uh, dan dia mencoba, gitu, mencoba supaya apa yang dia lakukan itu bisa kamu terima, kayak gitu apa apa yang dia lakukan itu benar-benar bisa kamu lihat kayak gitu ya aku lihat. makanya dia berjuang banget bisa jadi memang orang lama gitu ya kayak aku dari tadi menghala napas menghala napas gitu kan karena mungkin satu satu apa ya satu hal ya memang yang menyamakan halaan nafas itu dengan kamu. Karena mungkin kayak kamu udah ngeliat gitu loh. Udah ngeliat cara dia memperlakukan kamu. Terus kemudian juga cara dia itu bahasa cintanya gitu ya sebutannya. Cara dia mengungkapkan rasa cintanya itu kamu tahu banget gitu. Makanya kayak menghalang nafas dan ini... Aku pertimbangkan lagi gak ya Kayak gitu ya aku lihat Ibarat kata kayak uh, rujuk gitu kan ya Rujuk ataupun hal-hal lain Yang aku lihat bisa juga Seperti Itu ya aku lihat Dan kayak kopi aku tiba-tiba pengang nih Aku gak tahu kenapa ya tiba-tiba pengang banget Mungkin itu juga yang terjadi gitu ya Kayak overwhelm gitu loh Kayak bener-bener energinya kuat banget gitu loh dari dia Dan Uh, karena dia berharap gitu, karena dia berharap bisa diterima sama kamu, ya, dari perjuangannya itu, gitu, Ya aku lihat, menurut kamu dia uh, perjuangannya bagus atau enggak, terlepas dari itu orang baru atau orang lama, ya, gitu, kalau memang kamu udah ada sosok uh, nama gitu ya, yang terbersit dalam pikiran kamu, kalau misalkan belum, ini aku kasih uh, zodiaknya, mungkin gitu ya. Kebanyakan memang ada dari yang aku lihat di sini: uh, Gemini, kemudian Aquarius, dan Libra. Ya, terus kemudian juga dari uh, kalau Mercury ada kaitannya dengan Libra, dan eh, kalau Mercury itu ada kaitannya dengan Gemini, terus kemudian juga Virgo, ya, Virgo nah terus kemudian untuk beberapa orang ada yang memang Leo Sagittarius, dan Cancer masuk dan Aries ya aku lihat di sini oke itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya